Hello everyone, welcome back again on channel Max Watt. Still with me, Kyo Masih tetap di brand yang satu itu. Well, langsung aja ya. Stay tuned. Tadi gue bilang udah akan bahas brand yang satu itu ya. Kalian belum bosen kan? Langsung aja ya. Tada saya ikut dari line presage dan ini masuk family kaktil ya Jadi ini buat ladies yang kemarin-kemarin gue baca di komen atau mungkin ada selentingan-selentingan kadang di video review atau apa ladies dong ya ini buat kalian para ladies ini aku rekomendasiin buat kalian ya ini adalah Seiko cocktail Kir royal cocktail ya dan walaupun ini buat ladies ya idealnya tapi ini salah satu favorit gue juga karena dress watch itu idealnya memang size-nya segede ini ya dan untuk uh, kalian tahu ini diameternya cuman 35 mm kurang lebih ya 35 sampai ya, around 36 mm ya tapi bukan berarti ini cowok nggak boleh pakai ya kalau kalian pergelangan kecil kalian tetap bisa pakai ini back nya tetap see-through ya jadi atau exhibition jadi kalian bisa lihat pergerakan movementnya di sini Oh ya untuk movement ini masih tetap automatic ya automatic movement dengan kaliber 4R35 dengan fitur hack and winding dan di beberapa video review aku udah sempat mention juga untuk setting automatic jangan sekali-sekali melakukan counter clockwise, oke okay jadi usahain kalian setting jamnya dulu sampai 24 hours supaya kalian bisa tahu am PM nya karena kalau misalkan lewat jam 12 dan itu kira e, tiba-tiba berubah tanggal berarti itu adalah di malam hari menuju pagi ya jadi itu kurang lebih udah AM oke okay. Yang gue suka dari cocktail ini adalah lagi-lagi warna merahnya ya, dialnya ini kalau gue bilang lebih ke red heart ya atau mungkin merah hati atau merah jantung. Tapi kalau gue bilang marun juga cerah, gue bilang bright red juga sedikit marun. Tapi yang gue suka karena teksturnya sunburst, jadi kalau seandainya ada sinar pantulan cahaya itu merahnya biar bisa kayak gradasi, gradient gitu sih jadi ini cakep banget sih dan untuk size strapnya ya dia kurang lebih 16 mili dan untuk bawaannya ini adalah stainless steel kalau kalian bosen kalian bisa ganti-ganti dengan warna apapun yang sekiranya match dengan dialnya mau pakai letter warna merah bisa atau mungkin Reddish brown juga oke, okay, atau mungkin white juga oke. Okay. So, untuk Kiraya Cocktail ini, aku rekomendasiin terutama buat ladies ya, yang kalian kemarin bingung cari Psycho, tapi yang ladies, karena mungkin dibirang jarang, ya emang nggak begitu banyak sih koleksinya kalau dibanding cowoknya, tapi ini salah satu... Uh, yang aku rekomendasiin buat kalian oh iya untuk kodenya ini adalah SRP853J1 ya jadi kalau buat kalian yang mau browsing mungkin bisa cukup ketik kaktel aja cuman biasanya kalau kaktel akan keluar semua ya model kaktel nah ini tepatnya adalah SRP853J1 ya buat yang ladies So, yang mau berburu langsung aja ke website kita, atau mungkin ke sini langsung diklik aja, atau via aplikasi juga bisa, atau mungkin masih mau surfing and browsing. silakan dan yang masih menunggu buat review yang lain, subscribe channel kita. Jangan lupa, dan buat ladies ini buat kalian the most salah satu favorit aku ya personally karena pergelangan aku kecil jadi aku juga masih cukup ideal pakai ini apalagi di tangan kalian pasti lebih cocok ya buat para ladies so sekian dulu review dengan kir royal cocktail ini see you on the next review bye